Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Dan kita ke kabar pertama para sahabat ya, ada info spesial bahagia buat kita semua Bahwa jangan sampai lupa hari ini atau sore hari ini para sahabat ya Saksikan acara Poles Kepoin Lesti eksklusif hanya di video.com Tentunya tayang jam 5 sore ini para sahabat ya Bakal ada keseruan, bakal ada kejutan baru nih dari Kepoin Lesti jangan sampai ketinggalan untuk saksikan acara Kepo Investi tentunya di video.com bersahabat ya bakal ada episode terbaru nih mudah-mudahan kita mendapatkan kabar bahagia kabar baik dari idola kesayangan kita info ini kita dapatkan langsung dari akun HP Raih Kota Sultan bersahabat ya di sini menuliskan sebuah kalimat caption dikatakan Hai Zeng Zengku, jangan lupa yang nonton Poles sore ini pukul 17 waktu Indonesia Barat di video.com Yang akan loncengnya ya Wow tuh udah ada info persahabat ya Tentunya jangan sampai lupa menyaksikan acara Poles persahabat ya Yang akan hadir nih episode terbaru, kejutan baru untuk kita semua Selanjutnya para di sini juga ada unggahan spesial dari Rizky Billar ya di akun Instagram pribadinya di sini mengunggah. yang mana Rizky Billar disini sini mendapatkan hadiah spesial dari Pak Otis Hajarika sahabat ya dari bos besar Antv Rizky Billar mendapatkan hadiah spesial banget nih wow makin bangga aja kepada idola kita ini yang semakin banyak orang-orang hebat mendukung mensupport buat Leslar sahabat ya. Di sini kita lihat Abang Rizky Bilar mengucapkan terima kasih kepada Pak Otis, Pak Yah yang sudah memberikan hadiah nih. Wow, makin bangga. Mudah-mudahan saja tentunya orang-orang baik dan orang-orang hebat banyak selalu mendukung buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Dan untuk ke kabar selanjutnya, para kita lihat juga nih, ada klarifikasi dari Bang Deri. Bersahabat ya, ketika live Instagram. Tentunya di sini Bang Deri menyampaikan ya, banyak sekali. Tentunya para fans masih yang pada netting, bersahabat ya yang mana banyak yang DM yang menanyakan kepada Bang Dery bahwa Rizky Pilar katanya beneran bersama Selin di acara Facebooker ya yang suka teleponan katanya aduh uh, ini para fans memang benar-benar Pak Sahabat ya di sini Bang Dery menyampaikan bahwa dalam acara Facebooker itu hanya buat seru-seruan Sahabat ya Script yang ada di Facebooker itu tentunya buat seru-seruan jadi kita semua jangan sampai netting. Abang Derry juga sudah muak nih. Yang mana tentunya banyak sekali pertanyaan yang tidak berbobot persahabat ya. Ini adalah untuk profesional kerja rezeki Billar sahabat ya. Jangan sampai tentunya kita menanyakan yang tidak bermanfaat. Karena kita sudah yakin Rizky Bilar tentunya hanya untuk Dede Lesti Kejora Ini sudah jelas disampaikan oleh Bang Derry bahwa secret di Facebook itu hanya untuk seru-seruan Rizky Bilar tentunya tidak ada hubungan apa-apa dengan Selin di acara Facebookan ya. Kita harus, harus bijak, kita harus selalu positif dalam bermedia sosial ya. Kita tentunya fans yang baik, yang sejati, tentunya kompak untuk mensupport, mendukung buat karya-karya dari idola kesayangan kita. Postingan oh, tersebut lagi dipost kembali nih oleh akun Instagram sertal Putianus Korbilar. Di sini muncul sebuah kalimat Kensen persahabat dikatakan, besok kakak dikarungin suruh diam di rumah aja kali ya gak usah kerja kerja kok masih aja nettingin katanya tuh persahabat ya. Kalau memang Rizky Bilar tidak mau dekat dengan cewek. Gak usah kerja aja nih sahabat ya, biar diem di rumah aja nih. Kalau misalkan para fans masih aja pada netting, tentunya sudah dijelaskan oleh Bang Dari bahwa itu hanya untuk keseruan-keseruan saja persahabat ya. Mudah-mudahan tentunya kita semua selalu kompak mendukung dan support buat hubungan Lesti dan Rizky Billar Dan ke kabar berikutnya Pak sahabat kita lihat juga nih, ada momen spesial ya ketika di acara Facebooker Sahur yang waris di sini ada momen ketika Rizky Bilar bertanya nih, persahabat ya, enak ya punya anak, kata Bang Rizky Bilar. Aduh, dengan sikap aja Koko Ruben langsung, persahabat ya, menjawab pertanyaan Rizky Bilar tuh. Lelo, kata Kak Ruben, belum ngerti. Kalau ngomong masalah anak, nanti juga kalau udah nikah pasti ngerti masalah anak, kata Kak Ruben. Wow, kayaknya Rizky Bilar di sini sudah ngebet banget nih Pak sahabat ya, ingin mempunyai Leslar Junior ya mudah-mudahan kita selalu doakan secepatnya Lesti Bilar bisa melangsungkan acara pernikahan dan tentunya bisa Mempunyai Leslar Junior, Pak sahabat ya wuh, Makin gemes aja kayaknya, makin penasaran dan tentunya makin gak sabar Tentunya melihat kebahagiaan keluarga dari Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans Yakni dari akun Instagram Francisca Vanwardistu mengatakan dalam kolom komentar Nikah dulu ya kak Puji Tuhan nanti kalau udah nikah sama dedek Lesti cepat punya anak katanya ya amin Mudah-mudahan persahabatan ya secepatnya Leslar bisa menikah dan tentunya mempunyai Leslar Junior Selanjutnya ada juga komentar dari akun Instagram Bunda Mayasari disitu mengatakan enak gak punya anak, enak gak punya anak, ya enak lah masa enggak, aduh cute banget ya <tuh> Ada juga komentar lain dari akun Instagram Sudar Yati Darsono disitu mengatakan dalam kolom komentar Assalamualaikum aku selalu sayang dan dukung, rencana baik Kak Bilar dan Dede DDLST segera menuju hari baik dan akan mendapat keturunan soleh dan soleha amin Doa baik dari para fans memang sungguh luar biasa bang Persahabat ya, kita selalu aminkan Mudah-mudahan Lesti dan Rizky Bilar bisa melangsungkan acara pernikahan dan mempunyai Leslar Junior Kita masih menunggu kejutan barunya persahabat hari ini Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Tunggu saja info dan kabar selanjutnya Ini dulu informasi di siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar